Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzii asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila al masjidil aqsa wa akhrajahu ila samawati sabi hatta sidratil wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wa sayyidil sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ila Allah ta'ala fi kitabih al-kharim Subhanan ladhi masjidil haram masjidil aqsa ilal masjidil al aqsa min al-basir Waqala al-Nabiyyuh mu'min Waqala aydan Wa in pertama-tama dalam kesempatan yang penuh berkah ini kita memanjatkan puji dan syukur kehadar Allah subhanahu Wa ta'ala dengan limpahan rahmat Allah topik dan hidayah kepada kita semuanya kita yang hadir malam ini dalam keadaan sehat walafiat Alhamdulillah sehingga dengan nikmat sehat yang diberikan Allah kepada kita Allah berikan hidayah serta rahmat hingga kita dapat melangkah kaki menuju lingkungan langkar dalam musola dan sekitarnya ini bermejelis bersama-sama memperingati Isra Mi'raj Me junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Mari kita bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih Sayyidina Muhammadin Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alih Sayyidina Muhammad Allahumma Salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad Kita bersama berdzikih. Subhanallah. Alhamdulillah. Walla illa illallah wallahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Walla illa illallah wallahu akbar. Subhanallah. Alhamdulillah. Walla illa illallah wallahu Mudah-mudahan Sikir selawat yang kita baca Kita yang hadir semuanya Mendapat keampunan dari Allah SWT Amin Ya Rabbana alamin. Para alim ulama, guru-guru agama, para habaib Anak-anak kerumbungan -anak Khususnya Dinda kori Dan rombongan membaca maulid Al-Adab Semoga kalian dapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu Wataala, dibarati maulidin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon maaf kepada sepian semuanya. Kalau ada kekurangan, kehilangan dalam ceramah Ulun dari awal sampai selesai, Ulun minta rela minta maaf. Namun kita tidak lepas berharap kepada Allah, Tuhan kita yang maha pengasih, penyayang, pemurah, selalu memberikan hidayah kepada Ulun ke jalan yang benar yang hadir semuanya dapat rahmah berkah dengan berkumpul bermajilis hari ini amin ya rabbal alamin hadirin rahimakumullah mengawali ceramah ulum malam ini kita selalu memperhatikan dan mendengarkan khutbahnya baginda silina muhammad nabi kita yang kita cintai Nabi kita yang kita peringati, pada istilah Islam beliau pernah berkhutbah di depan manusia. Khutbah Linna Syawman, Anakmu sallallahu alaihi wasallamah khutbah Linna Syawman, sesungguhnya Nabi kita Muhammad SAW telah berkhutbah Linna bagi manusia. Yauman pada suatu hari Faqol beliau berkata Ya ayyuhannas Hai sekalian manusia Ittabi'ul ulama'a Ikuti olehmu akan orang-orang alim Ini perintah wajib Ikuti olehmu akan orang-orang alim. bilaman perintah beliau. Ikuti akan orang-orang alim. Fa'innahum surjud dunia wa masabihul akhirah. Karena sesungguhnya mereka orang-orang alim itu adalah lampu-lampu suruh jama jama taksir kalau kalian belajar nahu bener -bener jama taksir itu susah kita meng, menghitung jumlahnya banyak suruh judulnya ulama-ulama itu menjadi lampu-lampu di muka bumi ini wama sabihul akhirah bukan saja jadi lampu di dunia tapi juga di akhirat ulama jadi lampu. Ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi Nabi. Ini ulama saja sudah kata Nabi lampu. Nah, oleh pengarang kitab menerangkan namanya lampu ai munawwiruh, menerangi akan umat, menerangi akan manusia di muka bumi ini. Nah ini Lampu kita ulama Yang melaksanakan Peringatan Rabbi'ul awal maulid Rasulullah Rajab Isra Mi'raj Adalah yang melakukan Ulama Ulama Oleh karena itu Sebahagian Umat Rasulullah di muka bumi Kalimantan Selatan khususnya ada yang mereka tidak mau sama sekali berkumpul Seperti kita ini Melakukan Isra Mi'rad Maksudnya melaksanakan Peringatan Isra dan Mi'rad Dan terlebih Apalagi diiringi pula haul Mereka berfaham Bahawa ini tidak pernah Dilakukan baginda Rasulullah Tidak pernah dilakukan oleh Abu Bakar Siddiq Tidak pernah dilakukan Umar bin Khattab Dan para sahabat mereka sama sekali tidak mau melakukan ini Tapi kita sebagai umat Rasulullah Kembali kepada khutbahnya Rasulullah SAW Bukan saja Islam memerintahkan Cuma kepada Al-Quran saja Cuma kepada hadis saja Tapi Nabi menitip pesannya di depan manusia Itabi'ul ulama. A. Ikuti kalau orang-orang alim itu berbuat Orang alim itu menyampaikan Orang alim itu ma'uluakan nang diuluakannya itu tidak lepas daripada syariat Islam Tidak bertentangan dengan ahlusun jamaah Kita disuruh mengikuti Mereka-mereka yang tidak mau Allah alam Ikut siapa dia? Tidak tahu kita Untuk kita Berdalil hadis ini, ulama sufi, ulama sufi mencatat, ulama bukhari mencatat, sahih anak tuh hadis ini ditulis beliau dalam kitab kangen beliau, ulama sufi dalam serajut talibin ditulis juga, wah hadis ini menunjukkan hadis sahih yang ditulis ulama kita, untuk sebagai penuman pegangan kita umat Rasulullah SAW yang mengadakan peringatan seperti ini. Nah daerah kamis itu Ada sudah guru Yang menyebar-nyebarkan bahwasanya Jangan melakukan bid'ah seperti ini Buang-buang duit, buang-buang harta Bahkan mengakibatkan berbahaya Karena memperbuat itu bid'ah Dalalah sesat mengakibatkan Jurusannya ke neraka Dan mengikuti ketempat tadinya Ada kita Yang diikuti ulama Ulama-ulama dulu Kadang-kadang alimnya dan mereka sepakat dengan pemerintahnya Raja Salahuddin al-Ayubi, Malik al-Muzaffar. Mereka melakukan peringatan Maulid, mereka peringatan Maulid di Rasul. Diirini kita di ini peringatan Islam yang isi di dalamnya tidak bertentangan Islam. Di antaranya minat tilawah baca Quran. masa bagaimana baca Quran terbaik? mencucu-cucu kai karena kai ini empat dua munawiruha malajeri pian bila abah guru atau bapak guru ngaji pian yang dulu makan hafal pina dulu ha nah, sarika sarik kokol yang nang yeah. ini kae betungkat bila wani kan betungkat pun ini kada jekkan ha nya orang baca Quran, perintah Quran munawiruha ulama menyampaikan. Qur bila dibaca orang Quran. Bapak guru tuh, main, sini. Orang jalan betis jauh oh kan eh para sini rumah nih perhatikan baik-baik fast <sess> dengarkan fast kami Enak, kan? Kawan situ, berarti pas kami Oh, kawan, kawan situ nono, kayak denger. jaga dia gak terlalu juga iringi baik-baik karena itu rasulullah. Ya, jangan micin. Habis, jangan-jangan. Kopirin, kopirin, kopirin. yang mengarang khabiri itu siapa? siapa? gak tau? <tik> kai buruh zaini yang mengarang pintarnya luar biasa alimnya di Allah hebatnya suara sidik menyusun kalimat khabiri yang ada hormat-hormat syair yang lain semuanya baik disusun para habaib, wali-wali Allah Abah kita meninggal di khepbiri, luar biasa Tahu ke kan mana khepbiri itu? Jembiri-biri Khepbiri itu sayangnya Itu iya nisbah Khepbir Khepbirah Khepbiru Khepbiri Itu untuk isyarat kepada Bebinian Tapi situ bukan perempuan Tapi angin Karena angin itu tidak laki-laki dan tidak perempuan dihukumkan muannas oh amin. angin angin di dia khabiri habarkan angin sampai sidin minta sampaikan salam kepada rasulullah wahai angin segera angin berangkatnya nyampaikan salam Mekan ada gambar-gambar kena -gambar. kakak membawa kai aral yang habis ini apa aminnya itu ya Allah kabulkan doa kakak itu pun pun juga minta seperti itu سأبوها نبا كي المختار itu, orang yang mampu ngampun, mampu yang mampu-nyayang lembut, maha sayang mah Jamil iluk dia kita lakukan dihadapannya dengan penuh sumpah. kei eral muhtar Allah ulun minta lawan mudah ulum melihat akan nabi kabul kata, -kata menurut dalam dalamanati apa guru saya ini melihat rasulullah yang dzatkan nama-nama baik kungan sidin melihat dan Bang mimpi sidin melihat kami bisa mengambilnya orang kabul Muhammad bisa Muhammad Kipri <tuk> eh. Biasanya Muhammad, Muhammad Isa, Muhammad Jakfar. Kalau Muhammad Rasulullah belum minta waktu kebiri, ini itu keuntungannya. Mana orang mengerti? dia belum, nah, wah, luar biasa ini ke Eram, mau Itu asik kan kalau baca Maulid, kalau buru udin Sumarinda, aku dia Waktu Maulid jangan tue HP perlu perlu ampas. Buru udin Sumarinda ampasnya seluruhnya, ada uang ada di jejak Boleh tapi di kantong saya ya Di tangan. Malam-malam ini nggak tahu mulai malam ini malam Selasa. kai kurubaharus memadahi jangan saat orang manyair baca maulid ba pandera. Ada senggal? Khusukan hati. Mulai lagi halus itu khusuk masyaallah. Mulai jatuh, wali kembali ini. Terus tahun ini wali-wali ini. Kadua wala-wala, Bang. Dialah ya anak wala itu, Malik. Jangan, <laughs> ya, mudah menjadi wali Allah taala. Amin. Gitu. Nabi luar biasa. Nah itu buntung tahu lah. tahulah Habib Ali pengarang simtut duren itu saya nih. Waktu Sidin menebarkan siar baca Maulid ini ada nama lolo. Mulut? Salah mulut Sidin baca Maulid, pegali tipe nanggung Maulid nih. sayangnya memang orang maulid kejukit la ilaha illallah amun kita di bawahan ada itu angkat ibe ke sungai aku mencari e. tapi habib ali orang sabar luar biasa asikong salah tawa ha <tPartensi> ha <tart> tawa tawa mulu akhirnya wong tenang murid-murid habib ali alam si Ya Habib Qifad Masya Allah Itu Wais tazi makhluk Biar Biar aja Akhirnya Makhluk-makhluk Nambah dua ini Saikum gila Saikum mati saya Saikum Ah. Ha Ha Ha Ha gila Lagi ya, Rasulullah Itu Rasulullah. Nah, di dalamnya Rasulullah nanti kisahnya ya Allah Nah Jadi Makhluk-makhluk mulut al-adam mulut al-habsi nah ini semuanya rasul adamnya mulut dibak, mulut berjanji kita hormati, kita sayangi. kenapa? sebab pada saat itu sendiri mengumpul murid untuk mengambil tepung tukung, gelapung. Gelapung, Tahu tepung? galapung tau galapung? baru tahu galapung, merah ya pinggir buka jalan? buka Mulai depan pintu sampai ke depan sidin tidak boleh ditutup. Di situ dihambur sidin gelapung. Nah, gelapung hanya paham. Ada topongnya gelapung. Ah, oh, gelapung bisa juga ganas ditutup jadi gelapung bisa. Nah, jangan kabu. Kurang hormat kabu. Jangan mencoba mencobakan malam bisa diperbahayai kamu. Coba pangago. Sekali jadi ini nama Hamburg Mudin namanya Jakon sari. Ini orang wali Hanya menampakkan kenyataan Jangan mencoba lagi Weh ini timbul kena fitnah Aku aja belum paling mah hamburg Ada bapak istalapak lapak petis Seorang bisa sih banyak kan Maulah kabul Di Hamburg Waktu ya Nabi salam Mulai di depan pintu sampai ke tempat silin telapak batis itu dilihatkan kepada umat pada masa itu. Ini apa ini? Inilah bekas telapak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wah diyakinkan saat tidak seragam nur Nabi Muhammad ada di tengah-tengah kita. Jangan kita malam besok nimo? Nimo? Aduh ada? Oh mulut nanya kita yakin bahwa Nabi Muhammad ada di depan kaya? kita insyaallah berkah. Ada nah, yang enggak? Mulai besok ada waktu kita mau ini ada pengundangan di malam besok. Dan salah nah belakang pena. Mun ada Nah, Pak Firqi duduk nah sunyi berantakan. Ini bila apanya air? Diam diam dulu di raung nih bila katakan apa tuh kepilih kepiri tiang tiang tuh loh tiang jangan kepilih beritaan Mendesau kayak orang nau semuanya jangan apa guru di mana sini ujar sini siapa tuh asrakat di si sini tahun 82 puluh hari si madai nang tuh asrakat tuh berdua di sini nang berdua tuh aja jangan nyawa berdarah beritaan pun berdarah siapa tuh sahut di sini makanya pun aja bisa sahutan sikong tukang seher, sikong tukang sahut nang lain tak jadi namanya orangnya ada ranggau, ada singek ada sumbang tapi bersatu insya Allah anak sumbang bagus juga kan? nah, coba anak sumbang tumpat tentang orang banyak insya Allah ketahuan omberi omberi tapi sama orang banyak coba seorangan menyesal beginian ya Allah siapa banyak yang punya sumbang nah tapi berangkatan untuk orang banyak insya Allah kaya jatah nah untuk abang kudus ini setelah hari gua memadahkan Allah berubah dan suara Sidin, ku buat ke dalam kotak sampai hari ini aku kada lupa si memadai. bila asyarakat berdua dua berduanya yang lain berdiaman dulu kita sudah ingat untuk nyawa menyahut itu yang bagus di sini ini si masyarakat asyarakat berdua mantan bisata mantan hafal baru dahulu berdua habiri, nyamain apa sudah deh Ya, Pak. ya apa? Ya. Gitu. Ini apa? No. Hmm, nah, ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? apa? apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini Ya tuhan nenek, kenapa nenek semacam antok? Ya Allah, emang abang pun jawab. Saudara-saudara sekalian, <tuk> mari kita dengari peristiwa ceramah. <tuk> Baik, nggak mau diurut semuanya. <tuk> ya Allah, nah, baca, buat tertawa jangan galau juga. Mau mulai ini, coba turun tawa, tawa timbul bahasa cawat. Karena Pak tak amanih. Eh, Minum dulu lah. Bisa di sedalam Quran maulid tadi Abah ajak bersama jamaah Baca selawat supaya kita lepas dosa-dosa kita diampuni oleh Allah SWT amalan mudah dibaca, tapi khasyahnya luar biasa Nabi bersabda nah, riwayat ribat Anas, Ujar Sidin barang siapa mengata, Man Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli ala Muhammad boleh kita menambah siri nah tidak dilarang Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa kana qaidan bubira lahu qabla qayyakum barang siapa mengata Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sedang duduk dudukan dalam kita sedang duduk Allah ampuni sebelum berdiri kan untungnya nih dudukan ke sini jangan mikirkan nasi bungkusnya ya <giranya> Allah ampun nasi bungkus nanti cari bisa kaya apa gang kayak ganggamnya kayak ganggamnya kayak yang bakol itu jangan kau orang haulan nasinya nanti mungkin mau membuka ke gerunung tangan jalan oh, dia beribu manusia haul dia ntarunya sebalah mau menghujah, gak apa mau protes seorang seorang mana mahal kan dah, dia malah watanya itu protes, urana dicari majelisnya, maulidnya, zikir bersama dengan hadis diberi makan huran lah kadang-kadang makanan dia ol di rumah sudah, nih tuh, manusia banyak melakukan macam-macam mau membuka nasi bungkus me iya نفسه bela kita lu dia sekong bet duit telu di rumah wa karin bungule orang <tuh>, numpesyukur inyo bersyukur di rumah wa karin yak hatinya baik hilang peperutannya di sana asa halik enggak pulang ini ada tunjuk kalau gumbo hmm, terima kasih itu orang. Manusia banyak Ada atas hidung tahigong si musik musikong Yang berhantu kedatangan dari sini Hantunya siapa Setan Bilasitan nomor mau Ia orang -orang di jurang hidup yang Ikhlasnya mana guru gunung Oh itulah apa Berapa? Karena tolong orang maulid ke orang berat, ke orang hawal Anak mau bikin aja Bintang nah, Bintang <tuk> Bisa punya bentas tuh sayang banget <tis> Kamu baik deh Membuka nasi bungkus ke dalam Seorang umur yang bisa mahal Orang gak apa pihak Orang gak terima kasih Syukur aku diundang Burang Alhamdulillah Dapat nasi bungkus alhamdulillah bilang juga akan buru badan Mudahan anak orang Buntak tuh pintar Benci anak ikom Jangan nonton Romolet Buntak keduanya <tis> Hai, ah, di bapak orang makan sama yang nyebelin. anak anak perempuan di tabung polisi nah, jadi pak saya eh, sabar. Di nasi ya dia Allah mudah melekat. Nasi hawa anakku tuh beriman soleh. Kan itu tadi, sejumput sahurah. Dia itu rumahnya badai jual, rumahnya panjang kentut. Oh, <tuh>, jangan sarik kue. Nah, ini ambil misalnya tuh, bilang pas, iya <tuk> ya, <Allah. tuk> ya boleh ambil berkah tuh, kita kan salah kalau <tuk> zaman dulu sudah oh. mau ambil berkah, kunjung apa guru? astar usalihin disini arwah bapak tuh disini nengah, punya kunjung ke belakang rumah, kan? kenapa bapak tuh disini ke belakang rumah? oh, bekas. Bekas. Bekas orang soleh di keraton tuh nah. kan? lalu arwah bapak disini, kunjung ke belakang kenapa pak? dia ngajak ke belakang, usahanya oh, bekas walimanitsa -wali karaton kan nah, tumarnya bakas dan tentu lah kemudian wa man qala siapa mengatakan Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali Muhammad amba ali la wa ali, ali. Allahumma ala Muhammad wa ala ali wa ala ali makanya kita nang Allahumma wa shalli wasallim wa barik alaih wa ala alih. ya Allah ada ulama nak ada mau membawa itu ulirnya Allahumma shalli salam barik alaihi ada nah ada kita Allahumma shalli salam barik alaihi wa ala alihi sedikitnya mana baik hasilnya mana bila inya membaca sedang berduduk belum berdiri sudah diampuni Allah wa in kana qaiman bila inya berdiri ghu firahu qabla ayah diampuni Allah belum duduk sudah diampuni Allah Nah, nyamannya bacaan menghapus dosa, kemudian baca tasbih. Nah, Pak baca tasbih Nabi berjalan silin petukah lalu dipukul silin pohon guguran daunnya. Taukah jangan ya, Nabi sahabat itu nang gugur tuh, daun itu contohnya dosa kita. Dosa kita ini banyak ya, silin bila kita baca tasbih. Upo dosa laksana kuburnya daun sedang di pohon Nabi. Haun nyampanya subhanallah walhamdulillah wala illallah wallahu akbar. Bisa kita ini Boleh ibu banyak. Sedikit aja keluar Pada rumah, bisa budi. Apalagi yang Dikatak ya Allah. Maka luat mau mohon ya Allah. Koe ini pulang ya Allah. Kam paling nging ng jalan ke ya Allah. Eh, rianan. Naik, naik, masuk, mau ketawa, ah. mau kasar, mau, mau kena, aku melihat, tapi ah. ini, ini kulihat, enggak Bisa warna malah, kita isam makan. Ah. Bayar seorang makan, nah, dosa terus, mata kita dosa, apalagi montok kita. Wih, asal bangun nah, aja, dia lupa panggil, ah. bantu gurame, dikuyai. Bibit yang jadi benang-benang akhirnya juga sama, ya. Bapak diborong, kartu RT di Kuya Ya Allah, berapa ini? Karena Bayu, karena Bayu, karena Bayu, apa nama? Amalan beramal, amanah paling bawah, amanah ya. Nah, Pak, orang disematik dosa, dimana banyaknya, disi amal Jadi, katanya, mau ya orang? Hah? maka amal kita kebaikan dijulung Kalau orang nanti Kuya E, dosa orang. Nang, ini kita nih, mau nggak pulang keuntungannya, menyambati kesalahan ular. Kita jadikan ular sana sini. Ini pahala kita nih, dijulungkan ukuran nama menyempet. Nih, misalnya nih, iman ini karena dia susah nih, kan? Susah nih, nah. Supiannya nih, menyambat dong, samaan samaan. lepek Oh, kayak nah jadi supian ini masih supian ini masih itu pacaran terus semarang semalam semalam menikir mau binian oh, oh ya mereka nyobatin deh. nah ikam tuh mendengar kan ini nih siapa ini nih abe abe abe itu bapak masyarakat nimi kan tuju nah, i i nah tukar iki masuk neraka yang tuang sambat masuk ke naraka ikam nanti sambat diurang ikan dijulungkan musya ikan ikam kadang di gini si amalan keairan kemana? kenara-kenara mau yang diurang dan terus urang aja di boyai bak amal kadang banyak, awal diberiakan akan urang aja atau bagilah kan perasaan namanya mau yang untung kalau ya dudukan berdua, berdiri dudukan tuh benar nih menangatlah berpe, eh, itu dikirap tunah nah, ya Allah ya Allah umay ini si Inor lawan sifat ini hukum hutan hukum hutan hukum apal kan merasa lagi nah, mana bisi amal Amal sedikit dijulung kalau dia perkara dia amal besar hormat aturan itu agak biar menjadi mm -hmm. kita baik menyabat bersuara Allahalhamdulillah walaillahillallahalalakhir bila berjalan kalau mamanya amat menyikpelik kayaknya di situ bini arwah paloi bini arwah mansor mau dia orang bawa bejat sepeh kita tahu lah bersuara Allahalhamdulillah ada payohnya oh pak alimnya nenek ujel oh, beluang Pada kalau pak alimnya pulang akhirnya sitan mengaku nah dibawah nah, di alhamdulillah meredah kira-kira meredah menanggara kata gue bilang nah nyaman banget nih kok lah justru yang tadi nyambati orang nyatakanlah sama anak-anaknya -anak -an, dicatap juga kan akhirnya dia sampai balik itu kan gue ngomongin orang tapi kalau lo tainer aku menjadi jadi sembati nah, maka hati-hati mau iya hati-hati Mau tauan, jadi, pirul, e, pirul, nama, nama, nama, ya, aku mau ya orang bilang, ini nih nih nih nih nih kan habis seribu orang nih nih jadi pirol, eh nih nih nih nih nih nih nih nih nih nih mau ya orang jadi dosa nih orang sakit hati ya Allah nah baca tasbih nih nih nih nih nih diampuni nih nih baca nih nih nih nih nih nih nih nih sudah nunggu, -nunggu jangan ngelakam mau siapa nana malam yang aku caput ini Sintai, aku cabut nih sih sudah kirinya ada ukur daun, wah aja Rahman carinya, Om Man malam ini telah meninggal. Aja Abdurrahman, jam dua malam, besok di komunikasi jam dua, sih, mate? Seminggu kok pulang masih kita di ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wa Inna inna inna ilaihi rajiun. Telah berpulang hiwa, inna Timah hiwa, besar. hiwa hiwa, inna hiwa hiwa, giliran apa ada yang sama ya? kita, minum dulu Berikutnya anak-anakku yang kuseni, ini, ini abah guru sering lihat. Ini karena awal abah guru sampai cermerat kita sambil mengenang suara-suara sidin Abah guru saya ini menceritakan dulu masalah nasi. Tahu nasi? Tahu. Di bawahan makan jagung makan nasi. Nasi jagung kalah-kalah aja Nah, nah ini senengnya aja nih. Pantai roti koko segala lima segala kelingking. Tapi makan biasanya nah nasi. Ya Allah nah abah burung nasi juga nah, mulai bahari tuh juga dimakanin nasi sampai ini mahir ya kalau nah, itu kita berdoa mudahan murah rezeki bertanamin ujar sidin undang menakunakan dua julak semen julak kenapa kisahnya kita menghormati nasi ta? ujar sidin nang sidin nyawa tahulah, nasi itu dasar kita juga Dijadikan Allah bin Nuri Muhammad sama pada daripada Nur Muhammad. Kita hormati dia. Kalau kita kada menghormati, Inya gugur, kada dimakan, Nya nangis. Dan Inya berdoa, Ya Allah, aku jangan diandak ke rumah orang itu lagi, Karena kada hormatlah anakku. Nah, itu padiru si bahari. Abah ingatakan, Lajari, lawan anak buah, Supaya menghormati nasi. Nah sekarang, Abah guru bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Yur labdi fatun ai hadhi latibah. Yustahabu ikhsarussalati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Dicinta. Ah, dicinta. Ini ada usano disunatkan. Yustahabu dicinta. Dicinta tuh sangat baik kita baca. Apa? Ikhsarussalati 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, banyakki bersalawat inda athrus pada waktu makan nasi. Ditanya saya lah Bila hendak makan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli wa sallim Ala asyidina Muhammad Wa ala ahli sayidin Muhammad Allahumma salli wa sallim Ala asyidina Muhammad Wa ala ahli sayidin Muhammad Allahumma salli ala asyidin Muhammad Wa ala asyidin Muhammad Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Wa kila akibadaran Jom makan Jom makan Tidak nanti ini, Bapak? Besar sangatlah Ha? Besar satu jawab Kadara Kenapa? Kadar tahu belum bayan Nah ini di, di, di, di, di setahap dicinta di kita banyak selawat alasannya apa nah liang jauh li, jau, li karena jauh karena nasi itu adalah asal usulnya permata mutiara jauhar ada gapa gampang buntu eh? harap pada Intan lagi nenek jauhar biasalah lah aku tidak bisa melihat dikampulamanya lahir cuma nanya dulu muhammadin s.a.w Allah andak padanya akan nur nabi muhammad s.a.w nah ini tekan saya lah bahwasannya nasi itu jangan dibarang-barangkan apalagi ibu-ibu baik patugas dapur jangan nasi dituyuk dipacirin Allah Akbar pura dituyuk kucing aja kan mau makan lagi kenapa jen? basi, kucing-kucing kucing gimana kan basi? ya kalau dikuyuk di pembanyuan kadang-kadang lalu bikinnya tak kene patut bener jadi bibi ini oh my god kalau tadi gua enggak mau nasih apa jenis ya 6 bagai kumpulakan karangsang dibasuh-basuh di jamur kena raya olah cakarok eh cakarok nampang kan Ain pernah jadi wadai, nah di bakso, hanya di jamur, Wah, hibak di situ satu place, kenapa kan jadi wadai dari pada tujuh ke bawah langsar, Bakulat nasi, hei kasian, kada hormat lalu Nah, ini bibimian yang kada kada hormat lalu nasi ini nih, nyambung nyapur, bejebar es, hamur barres, nyari nyari, macam siang malam aku mau masak taros sehari ke laki beres tambur hmm, bagus-bagus, hormati. ini orang pernah dibuat oleh Allah kan nur kan kata, -kata gambar-gambar nur Nabi Muhammad itu pintar ya fadhamma kharajan nur menakala keluar nur nurnya keluarnya yang berdiam di situ? <tuh> keluar tapatan habis tambur turur tambur Lupa apakahnya apakah hati? Apakah ini luar? Apa ini bunga kelola? Nampak pada kita bahwa bernasabannya jauh harta hamba. Bosor hamba jadilah biji bani. Nah, itu asal-usulnya beruntungnya jenak menjejak-jejak bani. Lah, hormati itu bekas wadah Nur Nabi Muhammad. Jangan kena berpaham, tu guru nang-nang itu kalau beres nanya ini lain ini cucunya <luluh> kita menghormati nabi adam dan akrimu Bani adam tetap hormati anak A, adam ini cucunya aja bincain aja nini lagi jangan tetap dihormati apa para di parah habaib habaib itu juliannya terus sampai kepada habaib dari syedina Rasulullah SAW, anak Fatimah Tuzahra, dikawinkan dengan Sidin Ali, beranak Hasan Wal Hushin. Beranak lagi terus ke bawah, Ali Zainal Hamidin. Terus sampai ke bawah, sampai-sampai kepada para habaib. Maka banyaknya ulama habaib itu menang wali-wali. Contoh Habib Abdullah Al-Hadar, kata Latif Sidin beruntungnya umur 3 tahun, kalau jangan salah, buta Sidin buta jujur Rasulullah Habib Abdullah al-Hadad tarimunneh tapi bujur buta Quran hafal kitab hafal mengarang kitab-kitab berapa puluh kitab termasuk meninggali ratibul hadad bahapa katanya sini buta hat yang kecilingan mata kalau <tuh>, jubil binas ya kok ada apa kita <tuh>, puli buli mencoba jubil binas <tuh>, Kul au Zubaidah si Malik ya Omidi, Kamana ujau udin sesat tuh petihah, ya Allah, kurang wali, jadi jangan dianggap gampang ini. Kalau Habib pada cucu Sulan wali-wali kada sedikit, kada sedikit sampai ke Indonesia. Nah, contohnya Habib Saleh Tanggul luar biasa, alimnya, walinya, mengarang syair. Sekarang dikumandangkan di mana? Hama Qolbi, itu sih yang mengarang. Hama Qolbi ya Qolbi, rasulullah Han, jauhnya sudah ke bawah tapi naran darahnya rasulullah mengikarkan kulo bani adam yang semua jur adam dari adam tetapi kalau jurian dari fatimah tozra diakui nabi min makanya walinya kada terhitung kada terjumlah lagi banyaknya cucu-cucu rasul para kain para kain yang wali-wali abdul hal atas habib al atas abdurrahman terserah kan nah, kata gampang-gampang, baga sergap itu silin anak pembacaan ke langgar, langgar bubuka turun, dia ngatap anak kena hatap langgar bubuka bulek, hatap ke masin, bubuka, bakantuk ngamara kita, kalau mau bubuka bakantuk jadi betribut, hanya terbuka dapat puting beliung hanya bungkas kan nah, makanya bagaimana as-sergap, itu anak tau pian jadi walaupun jauh ke bawah beras itu, karena bekas orang disinggahi oleh Nur Nabi Muhammad hormati meuntungi banyak islamat pada waktu makan nasi dan berniat ya Allah, mudahan nasi yang kumakan bekas yang dijatuhi Nur Nabi Muhammad ini aku dibukakan pintu rahmat, pintu ilmu nasi bungkus hanya sekecil yang dibawa pulang tapi tahu rasanya dalam kitab ini biba boleh beri makanan-makanan anak cucu berkat mudahan berkah semuanya. Nintun ya kita, nah, sedikit lagi. Wa an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Ali meriwayatkan, Nabi bersabda, "Kullu shay'in akhrajatul ardu fih da'un wa shifaa'un." Semuanya barang yang keluar dari bumi ada penyakit dan ada obatnya. Ini apel ini, ada penyakitnya di dalam dan ada obatnya. Ini anggur apa nih kalau diangkur kalengking aja ada kalengking ini kalau salah salah orang darat tinggi bisa buang banyak penyakit besar ngomakan ketahuan mati atau ada jangan takutkan karena di dalam buah ini sudah dikatakan oleh Rasulullah ada obatnya ada penyakitnya ada obat obatnya gila kecuali nasi masya Allah Nabi Muhammad SAW nasi terus itu nasi itu painau ushifa untuk nasi itu menyembuhkan segala penyakit tidak ada penyakit di dalam nasi itu la da a burung-burung ah, jernah itu nafiatul di jensi semua sekali tidak ada penyakit di dalam itu. Hmm. nasi itu Ham, di nasi nakai maafi penyakit bibisan ya kalau nasi sapiring maafi lapar ya kalau coba ikan makan sanggar alis bukuduh ampak minum di warung Tetap tanggal satu, kenapa kan? Ujang bini kubur dosa piring tadi di mana? <SILENCIO> Kanyang, enga, tapi kada kuat kanyangnya menyahai. Ada kayak nasi, nasi itu macam-macam, ketupat, nasi, lapat, nasi, luntung, nasi. Ya Allah, nah kalau wajib, nasi juga, tapi nasi angkatan itu insya Allah bertambah suara <SILENCIO> bagus kalau anak mengambangati suara raat makan wajib lebih gede jaga dan mengurus anak so. <SILENCIO> bisa BIZAHLUHALEH <SILENCIO> kenapa anu miskin jadi parau makan wajib tetalu bigi nah jadi resep bila anak mau ngasih suara hantam langatan sakilan makan insya Allah kemarah suara lagi menurus so nah ingat akan <SILENCIO> Apa ceramah seperti ini di majelis pengajian hadir di antara yang hadir ini ada orang yang menderita manis kancing. Nah, <tuk> aja manis lah. Nama apa kok ada? Sidin ini sudah lama kadang makan-makan. Makan apa? Nak kantang. Sadih jua nak eh. Dia hari-hari kantang. Nah. bersuku mihir-mihir kantang. Ini amun hari-hari Baik, kami di hulu sungai di jamil dulak. Tak satu lah dulak lah. Tahu benar sama itu saya nyinyulnya. Dulak perpuas sudah memakan orang Ini yang madu bau baca nasi adalah dulak kalah. Jaman 6 makan nasi. Cepuk satu makan nasi. Iba isa makan nasi. Isu itu pulang. Ada mak auruni hampir makan nasi. Punya <tuh> kuda. Ya, ya. Yang ada, hebatnya nasi ini. Nah, lalu sini makan buruk kalau itu hadis aku percaya dengan Rasulullah, makan sini makan kalau makan menang juga ini mau becak anak disini nih ya nanti, kayak apa sini ini, kurang yang manis kancing tadi kancing manis, oh sekaligah setengah bulan akan datang sigar orangnya, makan pulang, nih kenapa Tauku anak sudah makan tantang, hantam makan nasi, Masya Allah apalagi tapai hmm? apa itu nasi iwan katakan tapi di diganakan diragi kalau manis, insyaallah, Allah sampai kah sampai apa makan tak apa ya jangan terlalu banyak lima biji semalaman kalau guling lagi kata lampu apa nasi kurang tuh nggak begian mau makan tak apa ya yang makan apa ya makan lima semalaman oh jual tipes apa jenis mini, apa nasi mengambil sekali banyak orang tuh nggak dikitang Nah ini pinternya, saya penting menyampaikan supaya pian makan belajar berpikir apalagi ada orang pengantinan kalau diurus sungai di sini sama kalau ini sudah baru pengantin tuh tarik ke rumah makanan wah ini kan memilih anak napa lamuk bulu kayak kontol. <lossi> <lossi> nah bapak aja lu Tuhan yang datang ke kabupaten ke tingkat iwak daging Mundur. Uh, ini ini uh, uh, masih Mundur <laughs> Itu itu? aku Oh my Allah. Orang lebih ya, tulik lagi. Mau yang apa yang satu ini kan bijak karena nasohnya. Kalo kan bocok gili, ada ada cetok dua, bertinggi banget lah. Kayak apa ini orang kalo? jadi kita mudah-mudahan beritaan sihat, amin. Ya allah kalian. Itu ada cikarnya beritaan, ada dengan coronanya ya Allah. Kan, Alhamdulillah berkat apa nih? Berkat Maulidir Rasul, berkat Isra Mi'raj, berkat Gurus Popol. Insya Allah kita di Kalimantan Selatan cuma sekadar bersin, Wahin, batuk saya lo tiga hari sehingga Tetap gak makan, maju terus Alhamdulillah itu ya. Mana di luar daerah orang Ya ada bawaan rebahan, mana kita sehat, ya lo Nah, apa gerang? Ulun lagi, Mamin Muslimin, tidak ada orang Muslim kalau am Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, nah, banyak jangan panjang-panjang saya dulu, ikuti ulama. Kalau ulama nama gawe kala sing salahan barang siapa ujar Imam Syafi'i membaca mau maulid. Bila dia baca maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa rafa' Allah al-qita'. Diangkat Allah kemarau. Diangkat Allah kemarau. Wal wal wal bala'a Allah taala angkat bala, wal wabah diangkat Allah wabah, Waba tu itu ya, penyakit-penyakit menular. Ayo, tersebar penyakit menular. Tapi kita di Kalimantan Selatan maulidnya lihatnya desa, burdahnya, mau adab, ada, mau diamalkan berjamaah berkumpul. Coba bayangkan, mulai malam Rabu pertama satu rajab sampai hari ini, kades sedikit menang mati berdarah, sapi mati <Gelakuan> Ini malam sabtu tadi itu eh. Malam sabtu tadi diahul jadimu. Tahu lah hawel gading tapi itu yang hawel gading Itu dia kan Maaruhi Abah nih Kawan Maelat awan kawan hawel Ampang bersih bung sampai sampung Yang ini Oh masa betah amuntai pasar Eh jalan kami Bahawel memang satu aja banyak Kalau kau aja aja Dia hawel gading orang kau hawel besar Bahkan berapa ribu manusia datangan Mau kumpulan sigar-sigar bertahan makan daging udah mana-mana darat tinggi ampun nah uh ada papa nander tinggi makan daging syaratnya gula habang makan kayak pinang insyaallah jamin kalau kau percaya jangan membeli lagi selama lamanya ayah kena ikut yang penting syaratnya bila anak umpat orang makan daging bersama gula nah anak akan tong Sekalinya ada Yoke Tendekin, ada Yoke Maano, pas bersama semua. Ya Allah, jangan bininya sampai sama. Sekarang, seandainya gula apa, gula karung yang ada daging, Yoke Tendekin. Nah, mainnya kan bukan yang gede kan? Ibu penjulihnya, payung gula kelangsing, sebelah tempura. Nah, nah, Pak, buruh karena hadis pun dulu dipandangkan mata tambatnya, insyaallah se sehat. Abah, perubahan umur Senin malam hari ini tinggal berapa hari lagi? Tepat 63. Abah, ulang tahun hari Senin pada tanggal 27 Rajab, tepat berusia 63. Kamu Sampai melati malah ini sampai mudah-mudahan sampai amin dan sahabat melihat ini kena bimbingan berita coba bayangkan tuh temuan kayak kak aspi itu dulu karena bantuan sendiri apa cara mas ini dua sudah bisa anak ikam ini kena sahabat puluh tahun apa karena sini Empat anak ini ada ada baca ya kayak oh dari sini pulang hidup, nih ya Allah, kita berdoa Allah tawil akmarana li ta atika itu doa kita yang ya Allah panjangnya kan umur, bu, tapi untuk taat lawan sendian. awal panjang umur jadi maling ya Allah, na'udzubillah kita dipanjangi umur maksudnya, tinggal belum sampai umur, kita digunakan yang baik, hitungan panjang, umur kita tetap, kalau 30, 30, 30 40-40 belajar 40, aja itu tidak bisa dirubah tapi kalau namanya panjang ikan malamnya 24 jam satu hari satu malam abah guru? 24 jam dua sama tapi ikan gureng aja pemalamanan atau bangun juga tapi dicopong dibawa ke tapang seorangan hahaha <tuk> menurut tertawa ke orang gila hiiiiihihi balok balok balok mat nih kaki-kaki birung, kegi birung, kegi birung aja. Tanya nanti bu, nanti panji itu orang dana salah, sama pada bangunan berdua. Kan, bawa pas bawa pulang kol kol, itu apa kurihnya? Hehe. Untungnya pintu kolis sama dagian, hanya inar level kolik lah. Ini berarti sisa umur untuk masyak. Tahu tuh bila nah jangan rugi kena hancur utang pian ini, orang itu itu. Jadi sudah, apa ini nanti kantong bawa absima, masya Allah ada juga hape juga tapi jangan kalah dapet maulid ya Allah ini yang kalah dapat Mau maulid kata baca Quran kata baca berarti kita lengah hidup akhirnya jadi <casacion> apa? anak buntat kenapa buntat? Quran kata bisa sama yang kata bisa ngaji kata bisa nggak bisa cuma main om alihai baru memicik Omong. Oh, oh, oh. Abang guru api tetap sebaiknya ngan dua jari. Biasa sekali abang diberi orang api nontekena aku. Kue kue sepas tapi camat. Allah amin. Ada apa guru? Camat Camat Mohon maaf, aku terkalah air. Sampai ini aku ada lagi? Saat ini terkalah bibir niam. Keren. Nah, ini. Hati-hati sayanglah Hati-hati main api. Hati-hati main api. Hati-hati. Sekarang sudah banyak merusak keadaan kita Quran itu sekarang dibawa bawah kawesi ada orang buah di bawah kawesi, eh, kadang -kadang orang buang, buang orang, kawesi. Ah, HP dibawa bawah kawesi. ada Quran kena? ada, kadang-kadang di buang -buang itu Abah semuanya ada di HP di bawah orang ada Quran, bukan aku kadangkan -kadang tujuh Quran, tidak, aku takut kalau tak injak-injak tapi -injak. pehira Hmm, <tuh> Ujar Tuhan, kau bawa Qur'anku ke dalam misi. Siapa yang menyuruh bawa itu? Kalau orang nyata-nyata terang-terangan, hai hey, umat Islam di Selatan, bawalah Quran ke besi. Ada nah kenyataan. Bahkan kita, tapi halus hanyut ditulisakan orang Quran di HP. Umat nyaman, kakak nakang ngaji. Orbelai Mesyaton, rajim, tapi akhirnya di bawah tawisi, di bawah pihirah anak-anak di luar kalau paling kan hanyut, kalau nah kena kore Quran kan baca lagi di HP kena ada anak-anak diabetes abah sendiri yang dia ini Quran di sini Di sini Bismillahirrahmanirrahim anu, Itu tidak terasa orang lain untuk mengijinkan Quran itu. Kita hanyut, hanyut pada terasa jalan halus orang memerangi Islam. Kalau bawa kahhe, nak butak, nak kayak turunan paranya, lawan aja mana kapernya? <G Sind�RI menjadi enak> tapi kalau begitu tidak perang kalau begitu tidak akan bing. tapi halus, hanya Quran diinjak, Quran dibawa ke sini, Quran dalam kanan Junuk masih belum mandi, tetap di bawah. Hey, eh tahu Yunuk lah, tahu di ini lagi. mantuk Mama kayak bini, Junuk ngernyak hitam kawin, karena mbak kawin masuk ke kalam bu ikam sedelih, bini ikam, nah hanya mati, bunyi neneh ah bu, umbutan nah jangan makan dulu karena itu mandi belum belum lagi saja, pun mandi jelop, parto kanal-tala belum tapi sudah HP main karena subuh ada program HP. halo, apa kabar bu Han? Alhamdulillah aja. Padahal seorang untuk dipakai laki Nah, diangkat apa? Quran sebagianan ini Haram mengangkat Quran Terasa halus jalan Supaya umat Islam Menghina Quran tidak terasa nah, hati hati-hati Hati-hati Bujur tulisan Quran Bungas Tulisan Quran Rabi. Surah mana dapat Ayat mana dapat tapi hati-hati memakai hafi bila sedang junub mandi dulu baru mengangkat hafi. Nah, makanya dia aku bapak mandi ya lah ini abah siap kemalangan. Nah, kenapa sebab? karena aku kadang beruduh aku kadang apa namanya, ah ada kecil tapi aku berani mengangkat hafikku karena dalam api abah tidak ada di situ satu juz Al-Qur'an kali. Paham? anak. Nah yang tidak sampai mahayati dan para sangat seruntung di balik itu nah, di balik layar ada yang nah, tidak terasa kita berhati-hatilah sayangi agama kita cintai Al-Quran kita agungkan al Al-Quran kita tetap hukum syafi'i oh, menyentuh Quran haram kalau tidak berutuh betul? nah mengangkat Quran haram kalau tidak berutuh apalagi dalam keadaan jenuh na'udzubillah Nah, ini belajar al -hal, nih. ini ya, kan ya, sambil bekam nih. HP, mat-mat anu Rizki minta HP untuk dulu. Masuk dulu. Nah, kok dulu dulu hanya ambil HP. Karena besok, karena itu 6.666 ayat ada di dalam HP Rizki. Betul tidak? Bukan kena. Kan, ada al Quran kan? ada. Ada Nah, karena Aisyah, aku mengangkat Qur'an Nih, itulah Kurang mensia mensia-siakan Qur'an Halus jalannya Ini penetapan dunia akhir Zaman, bila kita tidak berhati-hati Kita harus Berhati-hati Nah Belum tang hari Belum, belum Belum Tang hari itu 12 Abah biasa bolik di Banjarnegara tamu orang Boyang. Ko belum Bapak, nah, ya, kata bolikan. Cara mak 12 dulu beres sudah coba akan malam ini juga tiga nyapihan senang nah, kita. Nah, ada... <tik> Akur, ayo, kan, aku rendah. Aku mereka mau bolik dulu. Sekarang kita lihat ini Yang hadis di ujungnya aja kita lah lapar saudara-rakan ini Mau mulai nomadip turun lagi si makanan yang ini Ya Allah ya, makan udah lah Udah iii sudah kan Mudah ini gagah Gampang, udah makan Meridaw yuk <laughs> Ayo segar saya, saya, saya. Allah mau makannya bukain nasi bungkus Awal-awal di sabu Allah padahal di kamar sembahyang in kubilat kubilat saya ramai sembahyang itu ini terima semua yang lain dia terima tidak semudah kita menyebut diterima itu harus ada syarat ada syaratnya nah anak sembahyang istinja nya yang benar tapi istinja sudah seolah istinja nama istinja apa istinja namanya arti istinja baik baik kami baik baik akhirnya baik baik pak kami jangan sembarangan ini sudah para nabi kena paling banyak tersiksa dalam kubur gara-gara kami nya ada ds paham nggak ini perlompongan senjatanya ini nah kena belajar PKP ya ini bapak kami itu tuh di dulu di sini bisa dalam lah mau musuh tuh di bawahnya jangan kayak ini mau musut daur di bawahnya nih, di bawah sinapa angin nah, ini pikir yang dianggap remeh mirip nanti lagi mau salah turun boy bodoh namaste om boh, beruji banyu kami ulun turun, para jilai turun, dan jadi sini berjuntai nih, sunat istiabrak istiabrak tur, suut satu, suut dua, hati-hati, utas, jangan karena utas kepala rah sudah Se 10 kali pak kami timbul makan kepala. Itu gayanya nenek. Asli. Sampai ketawa-tawa nenek. Enggak tambah kami nenek, apa ada sah sembahyang nenek? 2 3. Oh, alhamdulillah 3 kali sudah ada lagi kita lihat sudah. Yakin besok hanya Mbak Udo ini pistinjaul menopot banyunya nang kadamu Artinya banyu yang banyak. Ya Allah, nah ini pak kami wishinya wishi berdiri yang pulang. Ini ada orang bilang wishi berdiri, apa ketemu masuk ina? Jadi wishi itu jawab, kalau menyorong alir. <gulau> wishi berdiri bisa kemana orang Orang berulangnya? Kan? Jaga jaga alir. <gulau> ya kalau, ini ini bahayanya seneng mencurat, tahu mencurat lah. Menyambur, menyambur, tanpa rancing, coba, kayaknya, coba, rezeki, pakai, mana sih, Sopian? Hey Sopian, sebenarnya, Sopian, eh, Sopian, eh, Sopian, menyintar akan, menyintar, jangan parah, menyintar jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, lain jauh, lain, ini bahaya ini benar. <tik> <tik> Gak antik pinggang. Ini pameran damp? Iya, kalau. Ini, Pak, ini bahaya nih. Pulau macam itu <tik> tuh bisa Pulau Wisata tanpa pasar aja. Ya. Kurang di pasar harusnya sampai yang dulu loh. Masih jok rumah kamu Labar ini, kamu dimasihin panjang bau Labar nih, bahaya ganal nih, bahaya. Mencurat, ayah ayah hari ayah kuitan guru bahaya kena sini reakon kali dituduh sini kena mau jangan boleh macam itu sih jangan bawalah macam itu, kena mencurat-mencurat kita bawalah izin, enam badangka nah, nah kalau perlu batin sedikit bawalah, nah ini, nih, tiba diri izin Kalau menyambur bahaya nih walau mesti berang aja bahaya lima pahana keterima sembahyang kami aja sudah kadesah maksudnya apa istinja? kan gak ya, kami pang mau kami kadesah Bakame istinjanya luput, nah itu kamu gitu, yang <tuk> bisa lah Mbak kami diurut urut gitu bisa lah. urut gitu eh sepiang, nah urut so so Jangan <tuk> salah. Al tuh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, jauh, ini pelumpungannya, ini daging, daging kalau ada anak kayu, ah, nah, pun <laughs> daging gitu, makanya ada anak yang iskan ikan, bang, ini dia, masih ada sisa, ya, kalau, apa lagi, nih, ini daging. Kan maka, mereka melakukan apa yang akan terjadi. Nilai lakian ibu-ibu, hai, kemudian karena di sana di korupsi itu, bang. Karena ini, kamu lebih kita. Nilai yang sudah disubra, ini bahaya. Jadi, di gantungan yang itu, karena Allah, <h części> Allah, <-tongan. coughs> Allah, juntai Allah, Allah, Allah, ini Allah, Allah, Allah, paham lah Ya kan, ini apa Ini sembahyang harus diterima dulu. Nah, apa harus lengkap syarat-syarat pokoknya? -syarat tuntung pak udah, sudah, pak udah. Baik-baik, pak udah tujuannya cepat-cepat jipu ya kakaruan, koro. Nong nah, di basuh ujungnya ini. Kalau ke atas, nah, ada lagi luput Nih nggak banting segala lengkap sudah hanya sembahyang. Allah, pak. bagus-bagus sembahyang. Rokon semayang, ada empat belas, Tiga, Pertama berdiri betul, jajan mayang anak pelihara, cokak baju baju, pakai baca petiha, Hah, baca itu bagus-bagus, jangan dong, dadang kayak ya allah, bela menyurat kuliah nongkrakat, tapi malam udah mau pak. Allah wa hmm. ini disuruh baca peti. coba lihat ini. artinya nabi kita Muhammad SAW itu. lawan kita. Nasi Din, mari Imam Ahmad Abu Daud dan Turmizi, dan Ibnu Huzaimah Wal Hakim Wadarut Putling. banyak lagi ulama-ulama hadisnya. Nama Bayarkan. datang di mana an ummi salamah daripada ummi salamah inna nabi s.a.w kana yakra'u bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah rabbil alamin ila akhirnya ayatan-ayatan al-hadis nah nabi s.a.w membaca pati tunggal putinya bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmiddin Inyaka Na'budu Inyaka Nasta'in Qaytina Asraq Al-Mustaqim Asraq Al-Nadina An'abta Alayhim Allayzim Mawdum Alayhim Waladdaa rawaih <tik> takjub sedikit bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim ma alikayaddin inna kana'budu wa inna yakastain ibdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta غير الموضوع عليهم ولا الضالدين آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زرطم المطابر kanna sawfa tak thumma kanna akbar dulu <tuk> Gegana tak. Sami Allah, abah itu bayar tangan itu Abah tangan sini. Karena sebab ini karena tangan kita ini, ini ada berminyakan di sini. Bila dilepas tiba, coba Coba yuk, coba lapas, eh, bayi, mula, Coba Coba Ya Allah, nih ada. Halo, bila kalian digubukkan Mbak Ayun, lalu kalian bertemu Nina. nih ya Allah kalian dapatnya ya Allah. Han, ulama ulamuna ai tipak barataan wa tatapu ala karahatil ifrati fil isra'. Mereka sependapat seberatan mau makruh terlalu cepat di dalam membaca tahlil waktu sembahyang atau tidak sembahyang. Sama makruh. Wahana ada. Rugi kita. Nah, wakalu kiraatu juzin bitartilin membaca Quran satu juz tapi dengan bagus dengan tertil abdalut min kiraati juzain lebih abdal daripada membaca Quran dua juzu biqadri zalika zaman pada kadar itu masa bila tertil kadar tertil jadi lebih baik nang dua juz itu lebih baik satu juz daripada dua juz tapi dua juz Bismillahirrahmanirrahim. Al <Siei> abdal itu satu jus, dari dua jus yang cepat, bahkan makruh, hukumnya, pak ulama, kita, usaha, nah, balik lagi, beli lelujuan, aja enak bulik, aja beli Ayang lele ayang lele Allahu anda kulit, ini pun masak juga kalau di rumah. Ya Allah, coba baca kitab tenang-tenang, jangan -tenang Baik-baik baca kitab. Dipakai itipak ulama, makruh iprat, ipratu bersangatan cepat dalam membaca Al Quran. Apa yang mbak Zira itu di gakum baca Quran. Ini kan kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel membaca kabel itu kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel salah bacaannya kabelan kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel-kabelan, kabel Suara kayak guru SpongeBob ini, Pak. Simpannya di, di HP itu, lihat tuh di HP, di internet buka. Ada apa guru ceramah, Menarakan Tentang Yasin, tahu aja, Coba lihat deh ya, Yasin tuh, ada wakaf Yasin. Balai <tuh> Yasin, kakak Allah. Nomor 12000-an, kasihan orang nak tolak umrah. Tuan pimpin, pala ayam ke kalamin, nana mahusromale, maling, dengan Ya lancar dapat membaca namun bela ya Allah karim kasihan orang taruh kembali ayam memecah yasin turuti peraturan ulama-ulama kita dan sesuai dengan hadis Rasulullah kita sabar baca Quran bila salah 40 haram hewan pun mentakup sin haram tuh dalam kasih Hafi masih disimpan oleh kanakan. Kanak. Dunia dibohongi terlalu supaya supaya data kita Allah guru memadahi supaya baca Quran dengan atek jangan sembarangan. Wah, tiba hukum mazal ashabal Itu ada wabah lazim, bengis sebentar, tehina nah, dulu hanya sambung. Itu wabah lazim, ada lagi, sampah, mim, marun, koordinat. Ada mawar, ternak, bahan, wawasan, Ingalatillah sampai akhir Begitu tata tertib kita baca Qur'an Lebih lagi dalam yang Harapan kita sembahyang Moga diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala Mudah kita berokah berkah, Anak-anak itu berkah. Itu tawasul Dengan berkah amal kudusah ini Mudah-mudahan kita yang hadir semuanya Di Allah rezeki Dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala يا ربي من مصطفى بل Stop